Dua Bintang Manchester City Dalam Pantauan Real Madrid Madrid terlihat pasif dalam beberapa jendela transfer terakhir. Musim panas lalu, raksasa Spanyol tersebut hanya mendatangkan Aurelien Chouameni dan Antonio Rudiger. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan tradisi Madrid, klub yang kini dipimpin Florentino Perez itu memang dikenal sering menghambur-hamburkan uang demi memboyong sederet bintang anyar ke Estadio Santiago Bernabeu. Tradisi tersebut tampaknya ingin dilanjutkan Madrid mulai tahun depan. Sejumlah bintang bernama besar sudah masuk daftar belanja. Menurut laporan diario AS, Madrid akan lebih dulu fokus mengejar Joao Cancelo. Back sayap Manchester City itu kini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya. Cancelo memang bisa bermain sama baiknya di posisi back sayap kanan maupun kiri. Kemampuan tersebut tentu sangat berguna bagi Madrid. Menariknya, Cancelo bukan satu-satunya bintang Manchester City yang ingin dibajak. Rowling Haaland juga masuk daftar incaran. Meski begitu, Madrid tidak akan memboyong Cancelo dan Haaland pada jendela transfer yang sama. Nama terakhir baru akan serius dikejar pada musim panas 2024. Madrid tampaknya masih percaya dengan kemampuan Karim Benzema hingga satu musim lagi. Setelah itu, mereka akan coba mendatangkan Haaland untuk menjalani peran sebagai ujung tombak. Masuknya, nama Halan sebagai daftar incaran bisa menjadi pertanda Madrid sudah melupakan Kylian Mbappe. Penyerang berkebangsaan Prancis itu sempat nyaris bergabung musim panas lalu sebelum berubah pikiran dan memperpanjang kontrak bersama Paris Saint-Germain. Bukan Jerman, Toni Kroos justru jagokan Brazil di Piala Dunia 2022 Qatar Gelandang Real Madrid Toni Kroos justru menjagokan timnas Brasil dibandingkan negaranya sendiri, Jerman, untuk menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar. Tentu saja menarik jika Toni Kroos selaku salah satu penggawa penting timnas Jerman dalam meraih gelar Piala Dunia 2014 memfavoritkan tim lain. Namun faktanya, gelandang terbaik Real Madrid tersebut justru jagokan tim yang mereka bantai 7-1 di Piala Dunia 2014 yakni timnas Brasil. Alasan Toni Kroos memilih Brasil dibandingkan Jerman adalah skuad yang mereka miliki. Selain Neymar, Rafinha dan Anthony, Selecao memiliki pemain yang sering bermain dengan Toni Kroos yakni Idermili Taul, Vinicius Junior dan Rodrigo. Brasil adalah favorit saya saat ini. Terdapat tiga atau empat pemain yang tiap hari saya lihat dan saya pikir mereka sangat bagus. Sebagai tambahan, Brazil memenangkan semua laga saat ini ketika Anda melihat hasilnya. Perpaduan yang apik antara petarung yang suka memotong dan bisa memainkan pedang yang bagus, ucap Tony Cross. Namun ucapannya tersebut tidak serta-merta membuat Tony Cross melupakan timnas Jerman. Ia menilai bahwa Hansi Flick selaku pelatih Bayern Swift berhasil membangun tim dengan mental yang apik. Saya tidak menyangka bahwasannya Jerman bisa mencetak gol usai tertinggal dari timnas Inggris. Secara umum banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Jerman akan mencetak gol, namun dalam kasus ini kiper menjadi penyelamatnya, tambah Tony Cross. Hasrat perkuat lini tengah Real Madrid incar Jude Bellingham. Jude Bellingham yang masih berusia 19 tahun menjadi salah satu nama yang menjadi buah bibir semua orang.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 Dekat Benzema bikin banyak gol Benzema berperan besar mengantarkan Real Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions musim lalu dengan gol-gol serta assist-nya. pemain Prancis itu membuat 44 gol dan 15 assist dari 46 laga termasuk jadi top scorer Liga. Ini adalah statistik terbaik Benzema selama membela Madrid. Tadi pungkiri, Benzema memang jadi tumpuan Madrid untuk mencetak gol sejak kepergian Cristiano Ronaldo. Ia mampu mengisi kekurangan gol dari para pemain depan Madrid lainnya, mulai dari Gareth Bale, Mariano Dias, Luka Jovic, hingga Eden Hazard. Duetnya bersama Vinicius Junior jadi teror untuk lini belakang lawan. Benzema lantas mendapat pesaing berat musim ini ketika Barcelona mendatangkan Robert Lewandowski yang langsung talk dengan 11 gol dari 8 pertandingan. Sementara itu, kran gol Benzema sedikit tersendat karena sempat absen sebulan terakhir di babak cedera paha. Dia baru bikin 4 gol dan 1 assist dari enam pertandingan. Meski demikian, fakta yang ada saat ini tak membuat Benzema kehilangan asa untuk melewati rekor golnya musim lalu. Namun dia harus berjuang keras pasalnya persaingan di antara striker begitu ketat. Saya sangat bangga dengan kerja keras saya. Saya rasa musim ini akan jadi musim yang sulit. Saya selalu ingin melakukan lebih dan lebih. Saya mau terus mencoba meraih lebih banyak hal termasuk memenangi La Liga, mencetak gol lebih banyak dan terpenting adalah menikmati permainan di lapangan. Ujar Benzema.